Ini udah matang nih Udah masak Siap disajikan Coba eh Sampai kuning begini Eh dah oke okay, oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Abah guys uh, <laughs> malam ini kita dalam rangka mau masak-masak memeriahkan tahun baru lin Dak? nah kita mau bakar-bakar minimal -bakar bakar-bakar nih ini ayam nih ayam dua lagi dibersihin dulu barusan disembelih lagi dibersihin dulu ini om ah nah nah ini Tado malau itu saya itu bokek Oh tuh Om Nyako ah Kanikir, wah, Om Dugul, Om Dugul, halo, atau Gurl, Halo kalau, eh, ini Karim, Om Karim, halo tuh, ya, ting opai, oh, wah, opai oh, itu, Om opik kita rame-rame semuanya nih, rame-rame, nah, kita lihat nanti bagaimana menunya ini yang jago masak, kokinya, cepnya ini. Ya? Oh, Cep Cep Kita lihat nanti begitu, wah mantap rasanya daripada resto-resto begitu aja nah, mah meninggal. membekas. Oh membekas doa, dom, ya. Uh, membekas di hati wan. Uh, Membekas di hati. <laughs> mau kemana, Wan? Gue okay. ke lain hati. Mau Huh. Mau kaya lah hiji Mana? Mau kaya lah hiji de. Oh gitu. <susupan> oh ngopi, ngopi. Aduh Om do geuleuh ngopi. Hmm. Ya ta lihat Mbak nanti melalui. ya. Bagaimana nanti? Gue urang geue sumuh. Sare tapi urang yang. Heeh, ya. Di langka awal mau bikin eureu cari calin, eureu cari Bumbu jablay. Bumbu jablay, bumbu jablay cari ca. Uh, nah, ini cepnya cep tadom, kok kita dom. Uh, jadi disediakan nggak awal ayamnya dua ekor, ini kira-kira beratnya seberapa kiloan? Dua kilo, teh dua, satu empat kilo nih, empat kilo nih. Nah. Oke untuk lebih bersihnya setelah tadi dicabutin bulunya sekarang eh, pakai air biar dibasuh dengan air biar lebih bersih. Nah ini Om Tadom nih dia kerja sendiri tanpa rekan. Eh, ini jadi lebih higienis lebih higienis nih dibersihin peta air biar benar-benar bersih oke okay. nah, oke okay guys, tadi setelah dicuci bersih ini dipotong-potong motongnya memang nggak beraturan ini karena ini hanya sekedar untuk masak ya tidak terlalu kegedean gak, Cuman yang penting jangan terlalu gede ya mm -hmm. mana kayak kalau menang-menang motong ke kek ini nah, ada alpek nah ini nah ini nah, ini dipotong-potong nah ini Om Tadong juga lagi motong nah, ini. jangan sampai kegedean motongnya nah, lamun istilah sunama dicacag lah dicacagnya nah, nah, angkat kek segala kumake, kek, Tina MR kek kalau lihat kan atuh lah letek teuing mun jeung uba teu nyatetek. Ya, segede ya, Nah, lah, no. ya, nah itu. Biar meresap bumbunya. Ya, biar meresap bumbunya ini katanya gitu. oke okay, guys Ya. Dicacakan. Hmm. Oh, na tag magi asalna ya, dah. Uh Heeh. Yang penting mah nikmatlah. Ini bumbu bumbunya nih. Ini bumbu bumbunya. Bumbu bumbunya gue apa aja bu Nah ini kita lihat. Wah ada pisang juga. Yang pengental pisang. Kemiri itu. Bawang merah, bawang putih, segala macam lah. Ada ini minyak juga ada. Tomat. Ini segala macamnya. Om Degul lagi... Meracik. Hmm, meracik Meracik Sama om doser Meracik HP Nah ini Diracik dulu bumbunya Tinggal Apa? Nah, uh, oh, uh, oh, bagus. Tinggal cengek udah cengek gitu Cabai rawit Segitu ini rasanya nanti bakal pedas ya Pedas Tapi pedasnya pedas enak ya Pedas enak Ah murah lah Murah Ini untuk dua ekor ayam Yang beratnya 4 kilo Jadi jenis cengek cabe ya cabe, Ini Kemiri Tomat Bawang merah, bawang putih, minyak, minyak, santan, santan, santan kunyit, terus kunyit. ya kunyit, santan kunyit itu apa? kok. Itu. Pisang mas. Itu apa namanya ram uh... bumbu bumbunya nanti diracik. Sama Om Degul nah, nih, nih Om Degul Yang wajahnya kayak Nggak cakep sih Cuman jelek-jelek amat lah ini udah mulai langkah awal minyak minyak ini matang jadi bumbu yang barusan di tumbuk sampai halus itu digoreng sampai matang ya nah, mau digoreng digoreng dagingnya mana nah ini dagingnya daging ayamnya ember, Ini om mengaduk-aduk bumbu cabai, bumbu cabai, nah ininya udah matang minyaknya, Ini dapurnya juga ya dapur biasalah tapi cukup bersih nah ini bumbu di goreng di goreng sampai matang ini udah cukup matang dan terasa harum harum kemudian ditambah wangi wangi ini sereh ditambah sereh sama salam salam nah, nah sarannya langsung dimasukin aja sama salam salamnya daun salam rumah nah, wah harumnya udah rasa penginwe matang ini udah cukup matang nah ini bumbu udah matang udah harum benar-benar wangi tercium uh, bau sekarang baru bang. sekarang ikannya dagingnya dimasukin nih dagingnya diaduk dagingnya dagingnya diaduk dimasukin iya oh, ya, kurang diaduk aduk tidak ya, oh, ya. ah. oh, iya. diaduk aduk kalau uh, tidak tidak pakai air wad, okay, mpa, pakai air sedikit mpa, itu, nah. Nah, aduk -aduk biar merata bumbunya. benar dan meresap ke dalam dagingnya sehingga akan terasa wah wah wah oh, nice. wow. Wow. Wow. wow Wow banyak banyak-banyak tambah air dikit one Kan sudah agak matang, baru ditambah bumbu penyedap warung ya. Masako sama apa? Uh, masako ya, termasuk kara juga bawang oh, gula merah ya. boleh masukin gula merah, gula merah. Uh, masako itu nonton, oh, masih gula merah, gula merah secukupnya. Ya. Oh, merah. Ya. biar merata tinggi tinggi biar biar merata ini kondisi ikannya sudah sampai menguning begini wangi ya kita tunggu setengah jam ini Baru matang, benar-benar setengah setelah setengah jam siap disajikan. Dan makan bersama. Ini udah matang nih. Udah masak, siap disajikan. sampai kuning begini? Ya, persiapan makan. Duh. ayo panasnya panas bah aduh iyo mah yakin nyobain abah cuma abah tester eh ini nyobain abah tester-tester sampai ngebul begini ah, Bener lah itu nasinya ayo hmm. Inilah ayam, rica-rica bumbu jablay, cep om tadom sama degul, ya kurang atau kurang, padet, kalangan talanan, oil, ada kurang atau anggaran, asup wri, eh, ada memang, we asup asu ketonton, kemudian kebobot, kurang, eh, wadang-wadang, lurah, lurah, lurah, lamun, aa, era di. Nah, enggak enggak ayo, Ladiye, ya. mara, dia? Dia buka kurupuknya. Mulai. Mulai. Oh. itu keren aduh Ayo dong, aduh dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo ayo ayo uh, dong, ayo <pasuno> ayo ayo ayo ayo ayo Ayo nah, eh, iya, Diburu iya, iya, iya. iya. di, di dia lah kemain. Kemain buru di. Oh. Wah, ini sampai ber puluh orang nih. Oh. Perayaan. Hmm. <risi> nah. ah, dah makan langsung di pasar ya? pasar <tele> apa? Ya, apa? coba ayo ayo Nah, tahu uh. oh, oh langsung puasa, hmm. hmm. Boket, aduh. Mm -hmm. Oh ya, nak. ini, Tuh, ini. Hmm. Hmm. Tenginas. Hmm. Tenginas. Hmm. nama gua, gua bokek Ada sangsang elai dia tanginas ini <SILENCIO> Habis ya sampai habis tuntas nih. Oh, oh, habis oh, oh, oh, oh, oh, iya. ah, oh, oh, si ogol tuh, ah, ah. Eh, Aduh. kuah